ini dia perawat satwa kapibara, anwa dan rusa namanya pak trio proses trio biasanya dia perindah kecil ini paling berani ya. Cek ya. api di sini ada berapa, Pak? Ada 15. 15. Di sini ada 11, tadi sebelah ada, ada 4 ya rata-rata masih banyak kan anakan ya. paling kecil ini sekitar 3 minggu nih. Yang kecil 3 minggu. terus yang lain rata-rata. Yang lain ada yang 2 tahun. Ada yang 1 tahun. 2 tahun. Kalau untuk indukannya ada berapa? Indukannya ada jantannya ada satu ekor. Satu ekor. Betinanya ada 3. Heeh, hmm. 3. Nah, untuk jadi perawat di apa? Ragunan ini udah berapa tahun? dipercaya di ragunan Raka Bibara Noah kurang lebih sudah berjalan 3 tahun nah, lumayan 3 tahun dengan satu-satu yang luar biasa ini ada kendala atau tidak untuk ini merawatnya kendala, kendala sih ada tapi dengan kerjasama. Hmm. masih bisa ke backup bisa gitu ya operator hmm. yang penting kan kita mencintai satwa mencintai pekerjaan ini ya. jadi kendala-kendala yang ada itu bisa bisa, bisa diminimalkan di ya, ya. Nah, suka dukanya apa jadi perawat suka nya ya apa sesuai dengan hobi saya saya hobi dengan binatang apa namanya apalagi nih hewan-hewan yang endemik yeah. kalau, ini, kalau ini endemik yeah. kalau ini endemik Indonesia sedangkan ini kan hewan impor dan lumayan langka juga di sini di Indonesia kalau dukanya itu kalau ada yang sakit apalagi kalau sampai menyebabkan kematian sedih gitu ya jadinya. Tapi sisi lain kalau misalnya kita bisa apa namanya uh, breeding dari kecil kita rawat hingga besar dan itu pinat jadi apa ya kepuasan. Iya kepuasan tersendiri lah ya. ya. itu nggak bisa di -kan. Bisa diukur ya istilahnya. Untuk jadi perawat di sini ada tim juga pak ya, bukan sendirian ya katanya Iya di sini kita satu area ini ada empat tiga orang, hmm. saya ada Pak Roni, ada Pak Suryadi, Pak Suryadi dan apa saling membantu, saling, ya, saling backup, saling membantu. Ketika satu satu libur, libur atau cuti gitu. Masuk, Oke, eh, begitu juga dengan ketika saya mau bersiap dengan teman-teman yang lain. Ini biasanya nih kalau pas feeding time pagi itu berkumpul rega ini. Ya, ini kelihatan rame sekali ini. Posisi dari indukannya anakannya kumpul semua. Oke, terima kasih ya Pak Atas masukannya Oke, nah, nah. Oke sahabat satwa Ini dia Katibara Dengan kedekatan emosionalnya Dengan perawatnya Bernama Patrio Dia juga bisa dekat dengan posisi Satwa Anoa Nah selanjutnya kita nanti akan Ke arah Anoa itu kedekatan emosionalnya dia dengan Anoa antara perawat dan satwa rawatannya Oke terima kasih